Bismillahirrahmanirrahim Jadi teman-teman Poin pertama Bab kecewa Kalau kita kecewa Saya yakin semuanya pernah kecewa Dan mungkin masih akan kecewa Atau bahkan lagi kecewa sekarang Kelihatan dari muka-mukanya Kecewa sama saya Kenapa ceramahnya lama sekali Jadi kalau lagi kecewa Apa poinnya tadi Panggillah Allah, ya Allah, ya Jabbar, wajiburni, hibur saya ya Allah, hibur saya, hibur hati saya ya Allah. Gimana cara Allah menghibur hati kita? Allah menghibur hati kita itu dengan diberikan wajilat kulu buhum. Allah menghibur hati kita dengan dijadikan lias dadu imanan ma Allah menghibur hati kita dengan dijadikan apa? Uh, tuma'ninatul qalb banyak cara Allah menghibur hati apakah nabi pernah sedih atau kecewa kecewa pernah sedih kecewa uh, sedih pernah di Al-Qur'an direkam terus cara Allah menghibur hati nabi yang lagi sedih atau kecewa gimana ya ayyuhal muzammil kum min laylail qalila Allah panggil Nabi ketika lagi sedih dan tidur Ya hal muzammil. Ini dua kondisi nabi lagi tidur dan dipanggil Allah. Satu ya ayyuhal muddatsir, satu lagi ya hal muzammil. Tidur kenapa nabi? Bukan tidur, tertidur. Gara-gara capek seharian berdakwah dan capek seharian di Dibully di mana-mana, di pergi ke pasar, dibully di pasar Pergi ke tempat pertemuan, dibuli di tempat pertemuan Pergi di, jala, di, di sepanjang jalan, dibully di sepanjang jalan Pergi ke rumah keluarga besarnya, ke, tetam, ke tetangganya, ke pamannya, ke sepupunya dibuli oleh tetangga dan keluarga besarnya Kemanapun beliau pergi, beliau dibully, dihid, dihina, di celah. Seharian dari pagi Satu kota Mekah ngebully beliau ada yang mengatakan beliau itu penyihir, ada yang mengatakan beliau itu pembohong, ada yang mengatakan beliau itu tercela muzammam nama aslinya Muhammad, artinya terpuji tapi diplesetin jadi muzammam artinya tercela. Atau orang salib dulu, pas perang salib menamakannya dengan istilah Muhammad, apa Muhammad? Salah satu nama setan, jadi dipanggil Muhammad, dipanggil muzammam, dipanggil... Apa sahir dipanggil e, Majnun, orang gila, dan banyak lagi yang gak direkam secara diksi oleh Al-Quran, karena emang Al-Quran ini memilih banget diksinya, tapi secara simbolik Al-Quran nunjukin bahwa inilah celaan-celaan celaan yang diterima Nabi berhari-hari, dari pagi sampai malam, pulang malam-malam ngomong ke Khadijah, Khadijah Zamiluni, zamil Khadijah selimuti aku, selimuti aku. Khadijah pengertian, diselimuti ya Rasulullah, diusap-usap kepala Rasulullah, tenang Rasulullah, tenang ya Rasulullah, la tahzan ya Rasulullah, Allah nggak akan ninggalin kamu, Allah tuh sayang sama kamu, ya Khadijah. Tapi di tubuh Rasulullah tuh banyak lemparan, bekas lemparan dibersihin sama Khadijah. Setelah Khadijah wafat, nanti yang menggantikannya Fatimah yang bersihin bekas-bekas lemparan orang. Ada yang lemparin kotoran, ada yang lemparin uh, barang apa benda-benda keras sehingga melukai Nabi. Dibersihin sama Khadijah. Udah capek, Nabi tertidur. Udah beres urusan, dihibur oleh Khadijah, begitu sampai waktu yang hening. Khadijah udah tertidur, penduduk seluruh e, bumi udah tertidur, Allah memanggil kekasihnya. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Itu panggilannya lembut. Jadi kita kalau baca surah Al-Muzammil jangan ya, enggak gitu. Allah manggilnya enggak gitu kaget atau nah, orang lagi tidur ya. Nah, ayatnya aja lagi berselimut, manggilnya teriak-teriak. Jangan, itu namanya prank. Itu bukan bukan tilawah itu ngeprank makanya jangan tilawah sambil ngeprank ya ayyuhal muzammil wahai orang yang berseli berselimut Kumin laila illa qalila di situ kelihatan Allah tuh pengertian banget Kumin illa khalilah. bentar aja nggak usah lama-lama kenapa karena begitu nabi berdiri salat Disitulah Allah akan menghibur hati nabi kalau kita belum bisa terhibur dengan salat tahajud atau minimal dengan sholat lima waktu Berarti hati kita berpenyakit Dan itu harus kita obatin Obatnya apa? Obatnya istighfar Kalau orang banyak dosa Belum bertaubat, belum beristighfar kepada Allah Dia susah minta dihibur oleh Allah Dan terus nanti dia kayak Menuduh Allah gak menghibur dia Padahal Allah udah sering menghibur dia Cuman gak berasa di hatinya Karena hiburan Allah itu hanya bisa dirasakan Oleh orang-orang yang hatinya bersih dan cara membersihkan hati itu Tazkiyatul nufus atau tazkiyatul hulub Tathirul hulub adalah dengan salah satunya istighfar Perbanyak istighfar Supaya begitu nanti kita ada masalah Kalau kita nanti lagi disakitin Kalau kita lagi kecewa dan sedih Kita bilang Wajiburni ya jabar Wajiburni ya jabar Allah hibur kerasa kita lagi dihibur oleh Allah Kan enak ya Kalau apa yang Allah perlakukan kepada kita tuh Kita kayak ngerasa itu enak tuh Daripada Allah udah habis-habisan, nghibur kita, kita gak, ber, gak ngerasa. Ibarat Allah udah ngirim kita japrian, gak dibaca-baca sama kita. Terus nanti kita tuduh, lu kok gak, lu kok gak empati banget sih sama gue, gue lagi sedih-sedihnya, gue curhat gak dibalas bales Udah, udah dibalas, gak ada, lu aja gak baca. Oh ya ada, banyak ternyata. Artinya gak dibuka sama kita kan. Kenapa gak dibuka? Mungkin pulsa kita habis, mungkin handphone handphone kita error, mungkin apa dan segala macam kemungkinan. Nah gitu juga dan Allah wa iza sahla ka ibati anni fa inni itu kalau lebih dekatnya namanya akrab akrab akrab qarib qarib sahabat qoh sahabat qarib sahabat karib itu bahasa ha? Arab. Kan saya sering nge bahwa ini dari bahasa Arab dan bahasa Arab bahwa Biar kita tahu identitas bahasa kita itu sebetulnya sebagian besar diambil serapan dari bahasa Arab Terus siapa yang merangkai bahasa Indonesia dari bahasa Arab kalau bukan ulama Jadi nggak bisa dilepaskan antara ulama dengan Indonesia Antara ulama dengan kebangsaan, antara ulama dengan nasionalisme Toh bahasa nasional kita dibentuk oleh ulama, buktinya serapannya 90% itu bahasa Arab Sebagiannya benar terjemahannya, sebagiannya keliru, tapi tetap aja bahasa. Arab. Makanya kenapa saya sering mention itu bukan mau mau apa di Arab-Arabin biar gaya biar kelihatan Ustadz gitu enggak. Kalau mau kelihatan Arab banget saya banyakin ain, ah, eh, eh, Arab emang itu mah ini enggak lagi kayak gitu. Lagi pengen ngas, apa menarik benang sejarah kalau bahasa kita itu emang sebetulnya. Bahasa Arab, yang diserap Jadi kalau ada yang agak alergi tentang Arab Saya pikir ini berlebihan Kita gak alergi terhadap Ras, mau Arab kayak, Mau Eropa kayak, mau Afrika Mau apa, ya Kan itu semuanya takdir Allah kan Emang kita bisa minta diciptain sebagai orang apa Gak bisa kan, ya Allah saya pengen diciptain Sebagai orang apa ya, enaknya ya? Uh, Ini deh Orang uh, Rusia Tinggi, putih, rambutnya pirang Ya Allah saya pengen diciptakan sebagai orang Afrika kenapa biar tawa dulu nah, nggak gitu juga sih jadi kita nggak bisa nggak bisa request ya, gitu kan ya dan orang Afrika pun sebetulnya sekarang kan jadi keren ya orang kulit hitam keren nggak sih berasa sekufu ya. segolongan kalau orang kulit hitam didiskriminasi kan nggak keren kasihan lah tuh kan kulit hitam juga sekarang jadi favorit bahkan banyak orang yang pengen menghitamkan kulitnya ini artinya ya gak bisa request Mau jadi orang apa Sehingga kita gak boleh benci golongan ataupun ras Karena dia diciptakan kayak gitu tuh Bukan pengennya dia Itu namanya sunnatullah dan takdir Itulah ketentuan Allah Kalau kita celah rasnya Berarti kita mencela pencipta ras itu Yaitu Allah SWT Balik lagi ke yang tadi Intinya bahasa kita emang diserap dari bahasa Arab Nah kita minta sama Allah Kata Allah Ini korib Aku deket sama kamu Ujibu Da'wat dai Iza da'ani Ujib Dari kata jawab Jawab Bahasa Indonesia juga Jawab Jawabun Jawaban Jawabin Itu grammar Terus salah satu yang diambil dari di antara tiga bentuk grammar Arab itu Kita ambil jawaban Ya, Menunggu Jawaban ada orang yang bisa ngomong mengatakan saya lagi menunggu jawabun. Nggak, nggak ada kan ya? Ini agak-agak aneh. So, jawabin atau ada tuh jawabin ya? Jawab, berarti yang udah ada tuh jawaban. Jawabin, jawabun mah belum ada ya? Jawabin atau yang rasa apa yang tadi? Nah, oke, okay, berarti itu bahasa Arab juga. Jawab, ban bin, sama aja. Uji berarti bahasa Al-Quran sendiri itu sebetulnya tanpa baca terjemah kalau kita tahu akar katanya, ya itu emang bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Uji budak watadai tadan, aku mengijabah menjawab dakwah, dakwah itu panggilan. Uji